Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang mendapat rezeki nol bentak terduga di tahun 2022. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang mendapatkan rezeki nol bentak terduga di tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk Zodiac yang pertama adalah 4 of Cup ataupun empat piala Untuk Zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiac Taurus Yang dimana sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan resmi noprok dan tak terduga di tahun 2022 Sini digambarkan seorang Taurus Akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya Yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang dimana di sini hasilnya sangat maksimal mendongkrak keuangan kehidupan seorang Taurus di tahun 2022 yang dimana di sini akan mendatangkan pekerjaan yang lainnya yang sangat sangat mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu suku energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang tak pernah ia duga sebelumnya yang dimana di sini juga berkat doa dari seorang anak berkat doa dari keluarga dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang terus akan mendapatkan sebuah keturunan yang dimana sini tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang dimana sini bisa diketerukan suatu persegi nombor yang tak terduga kepada seorang taus di tahun 2022 dan untuk kartu kesimpulannya adalah The High Priestess Secara umumnya The High Priestess itu diaktikan mahir dalam situasi Intuisi spiritual dan mahir dalam menghadapi kenyataan dan jika kartu dari kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mendapatkan rezeki nomplok dan tak terduga di tahun 2022 yang dimana di sini ada dua prediksi yang pertama mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang akan mendokter keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini seorang Taurus mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan pada seorang Taurus bersama pasangan di tahun 2022 dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Sel dan ataupun 7 barang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki nongkrong dan tak terduga di tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang gigih, yang kulit yang selalu melihat satu celah, satu peluang untuk membangun sebuah usaha, yang dimana di sini akan membuahkan yang maksimal kepada dirinya, mendatangkan inkarnasi di sini, usaha yang dibangun oleh seorang Leo, tidak pernah Leo duga sebelumnya akan menghasilkan. Hasil yang maksimal yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang lelaki juga tidak pernah menduga-duga sebelumnya ia akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana mana pekerjaan tersebut mengubah kehidupan karir dan finansialnya dan untuk katusukon energinya adalah page of sword. Secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang ulet yang gigih, yang disiplin yang selalu melihat peluang dan pandai mengambil satu celah untuk membangun sebuah usaha yang dimana sini berkat doa dan seorang anak usahanya akan berhasil maksimal dan mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan secara mendadak yang bisa mengubah kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu dengan krisis kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini menggambarkan, sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mahir melihat peluang, mahir mengambil satu celah untuk membuka sebuah usaha, untuk mendirikan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut akan berhasil maksimal di tahun 2022 yang selalu didukung oleh seorang anak, didoakan oleh seorang anak Leo sendiri. Untuk zodiac yang ketiga adalah, Five of Cups ataupun Lima Piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersodiak Gemini yang di mana di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki melimpah tak terduga di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Gemini pandai melihat peluang, pandai mengambil celah untuk membuat sebuah usaha yang di mana di sini dikategorikan usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang gavin tidak pernah menduga sebelumnya bahwasanya ia akan mendapatkan lima tawaran pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang lain dari seseorang yang dimana di sini mampu mengubah kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah king of one secara memiliki, king of One itu dia seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa. Seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan di sini menggambarkan sosok seseorang gemini tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar dan seseorang yang usianya di atas Gemini sendiri yang mampu mengubah kehidupan, mampu mendobrak finansial, mampu mengubah karir yang dimana di sini dampaknya sangat positif kepada kehidupan seorang gemini yang tak pernah ia duga sebelumnya di tahun 2022. Dan jika kartu heist kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu menangani semua masalah Mampu mencari solusi atas masalah Mampu mencari celah Mampu membuat sebuah peluang usaha Yang dimana disini akan mendapatkan positif kepada kehidupan Dan di disini seorang Gemini mendapatkan sebuah pekerjaan dari orang-orang di sekitar Dari orang yang usianya di atas Gemini sendiri Yang mampu mengubah kehidupan finansial lebih bagus lagi Yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Six of Cups ataupun enam piala Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai Seseorang yang berjudia cancer Yang dimana disini digambarkan Seorang cancer akan mendapatkan rezeki Dan tak terduga di tahun 2022 sini digambarkan Pintu rezeki seorang cancer Sangat terbuka di tahun 2022 Yang dimana sini dikarenakan Seorang cancer suka berbagi kepada seseorang Yang membutuhkan yang membuat pintu rezekinya akan semakin bagus lagi Dan di disini juga digambarkan bahwasanya Seorang cancer akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal kepada usahanya yang tak pernah ia berduga-duga sebelumnya yang dimana di sini mampu mendokter keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah naik of cap secara munasik naik of cap itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang usianya di bawah 20 tahun dan di sini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan pintu yang sangat terbuka yang dimana sini dikarenakan seorang cancer suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang membuat pintu reski akan semakin terbuka lagi yang dimana disini juga didukung didoakan oleh orang-orang yang ia bantu yang disimpulkan dengan kenaik otak yang mengubah kehidupan lebih bagus lagi di tahun 2022 dan jika kartu air krisis kita gabungkan dengan zodiac yang keempat sini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mampu menangani sebuah masalah Mampu mencari solusi atas masalah kehidupan Yang dimana disini dengan suka berbagi kepada orang lain Akan mengubah kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan di disini seorang Cancer tidak pernah membayangkan bahwasanya orang-orang yang ia bantu akan mendoakan seorang Cancer Agar rezekinya lebih bagus lagi di tahun 2022 Dan untuk kapasitas yang kelima adalah Zohokap ataupun dua piala untuk Zodiac yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki noblok dan tak terduga di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Pisces tidak pernah membayangkan akan mendapatkan pasangan di tahun 2022 yang dimana di sini merupakan sumber pembuka rezeki kepada dirinya sendiri dan di sini seorang bisnis akan melangkahkan kaki ke oleh yang lebih serius bersama seorang pasangan yang mampu mengubah kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini seorang bisnis tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan yang dimana di sini membuat rezeki membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Untuk kebutuhan energinya adalah face of cup secara umumnya face of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapatkan keturunan di tahun 2022 yang disimpulkan dengan face of cup yang membuat sebuah hubungan asmara lebih bagus lagi antara seorang Pisces bersama pasangan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu mengubah kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu daya persis, kita gabungkan dengan tujuan yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang mendapatkan peluang dan pandai memanfaatkan peluang untuk mendapatkan satu pekerjaan yang dimana di sini mampu mengubah kehidupan mampu mengubah finansial lebih bagus lagi. Serta di sini seorang bisnis bersama pasangan mampu mendapatkan kesempatan untuk menjadi. Sosok orang tua yang dimana di sini dengan kehadiran seorang anak yang disimbolkan dengan page oktav dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang mendapatkan risiko perlindungan tak di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua Leo, yang ketiga Gemini, yang keempat zodiak Cancer dan yang kelima adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang mendapatkan risiko perlindungan tak di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke video sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Ayat kata saya ucapkan wassalam.